Di gambar pertama persahabat kita lihat di postingan Ayah Kejora Satu jam yang lalu mengunggah potret foto bareng Rara Lida Masya Allah persahabat ya Kedekatan dari Ayah Kejora dengan Rara luar biasa Mudah-mudahan persahabat mereka selalu sehat dan bahagia Kita lihat juga kalimat yang diunggah oleh Ayah Kejora Selamat ulang tahun anak Abah Masya Allah Ternyata Kak Rara lagi ulang tahun Selamat ulang tahun ya buat Kak Rara Lida Semoga selalu sehat, bahagia Apapun yang dicita-citakan mudah-mudahan tercapai Amin Dan kita lihat juga persahabat ya Untuk selanjutnya ada kabar dari Indosiar Baru saja Indosiar mengunggah potret juara The Academy Dimulai dari The Academy pertama. Bunda Lesti Kejara di tahun 2014 Memenangkan juara pertama The Academy Persahabat ya Siapa juara The akademi selanjutnya? Wow, tahun 2022 Persahabat di Dangdut Academy 5 Kira-kira siapa yang akan menjadi juaranya? Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan Menurut prediksi dangduters, siapa nih yang bakal jadi juara de akademi 5 kali ini? Wow, bayangnya Sri Devi dari Prabu Muli, praselabat dia dukungan, tetap dua-duanya juga memang luar biasa berkualitas. Mudah-mudahan ya, the next ada tentunya penerus-penerus Dangdut yang sangat luar biasa, Masya Allah, Bunda Lesti, ini salah satu contoh. Dari dangdut yang sangat fenomenal Dangdut milenial, luar biasa Bunda El Bunda Lesi Kejora ini salah satu penyanyi dangdut yang sangat luar biasa persahabat, ya, Idola kesayangan, sang Kejora Yang akan selalu tetap bersinar Ini keren banget Kemudian juga persahabat, ya, di siang hari ini Kita mendapatkan vitamin yang sangat membahagiakan Disimak para sahabat, ya ada potret Abang L Ini vitamin baru yang diunggah oleh Papa B di instastory-nya Abang Fatih dengan gaya memakai masker, memakai kacamata hitam Aduh, Masya Allah, nak, ini sangat menggemaskan sekali Siang hari ini mendapatkan asupan vitamin yang sangat luar biasa, Masya Allah Postingan ini pun diunggah kembali oleh akun Kak Rasa 24 lar. Kita simak kalimat caption yang dituliskan, ampun lucu diapain ini Nina mau kemana cina pakai masker kacamata hitam katanya itu masya Allah. Hingga komentar pun dibanjiri di postingan ini. Di antaranya dari akun Asnawiawi yang mengatakan, Haha, beginilah kalau bapak-bapak yang jaga anak aduh masya Allah banget ya. Ada juga tanggapan lain dari aku, Nur Nengsi, Masya Allah gemas papanya jahil ya, katanya tuh ya. <gifat> Papapnya Jail ya bang, Masya Allah, tetap keren, tetap ganteng. Abang L memang selalu menjadi penyemangat bagi kita semuanya, Masya Allah. Ini luar biasa keren banget. Mudah-mudahan bersahabat ya, leslar selalu sehat, selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Sebagai fans senjati harus selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan dan keluarga besarnya. Amin. Kita masih menunggu cedokan vitamin terbaru lainnya persahabat. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, vitamin bahagia dari Lesti dan Bilar tentunya. Ini dulu informasi, di siang ini bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih.